Baru-baru ini, warganet khususnya pengguna Instagram dihebohkan dengan fitur Pride pada story Instagram. Mengapa? Sebelum masuk ke pembahasannya, silakan subscribe, dan aktifkan lonceng untuk info trend, tips dan trik. Apa itu Pride? Pride dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kebanggaan, kesombongan, rasa bangga, keangkuhan, rasa harga diri, kegagahan, maruah di sebagian negara di dunia menggunakan kata Pride dalam kata, pawai kebanggaan atau Pride Parade, Pride march, Pride Event, Pride Festival. Itu adalah acara yang menselebrasikan budaya dan kebanggaan lesbian, gay, bisexual, transgender dan interseks disingkat LGBTI. Acara tersebut juga beberapa kali dijadikan untuk rasa untuk hak legal seperti perkawinan sesama jenis. Kebanyakan acara kebanggaan diadakan setiap tahun dan beberapa diadakan sekitaran gini untuk memperingati kerusuhan Stonewall tahun 1969 di New York City, yakni sebuah peristiwa penting dalam gerakan sosial LGBT modern. Lalu, apa hubungannya dengan Instagram? Media platform foto Instagram ikut menunjukkan dukungannya bagi komunitas LGBTQIA+. Aplikasi juga menyediakan fitur Pride pada story, sticker, dan feed bagi orang-orang LGBTQIA+. Meskipun bila merunut ke belakang, Instagram memang sudah mendukung kaum LGBT dari lama, tapi masih belum banyak yang mengetahui. Terbukti adanya hashtag berwarna pelangi, #Love, yang muncul saat Hari Pride Day atau pawai kebebasan. Instagram beralasan melalui Taraf Baby, manajer kebijakan publik dan penjangkauan komunitas Instagram India, ingin aplikasi menjadi ruang aman bagi komunitas untuk mengekspresikan diri terutama selama COVID-19, kami ingin membantu komunitas merayakan secara virtual, mencari dukungan online, dan tetap terhubung dengan orang yang mereka cintai. Oleh karena itu, Instagram bekerja sama dengan Kir Muslim Project, sebuah seni visual dan domain untuk mempromosikan representasi komunitas positif dan interseksional yang positif jenis kelamin, telah meluncurkan panduan kesejahteraan bagi komunitas lgbt LGBTQIA. Warga net geram, para pengguna Instagram di Indonesia memprotes adanya stiker LGBT di Story. Bahkan banyak pengguna belum tahu makna Insta Story tersebut, banyak juga pengguna yang belum tahu artinya. Warga net pun banyak menolak dan geram fitur baru Instagram itu baik di IG maupun tweetan di Twitter. Demikian kutipan seputar, pride right di Instagram.